Yang begitu Sangat mencintaiku Bahagianya diri Dapatkan kekasih yang paling baik, begitu keibuan sangat penyayang, penuh pengertian suka sekali berjandaria di kala bergembira, buat berseri. Terlihat seperti ratunya sambil dari sekali menunggu, tak menanti sampai detik waktu Jatangnya aku lagi, selalu menunggu.